Harimau merupakan spesies kucing terbesar dari genus Panthera yang paling dikenal dan populer. Oh ya, teman-teman, di Indonesia beberapa jenis harimau sudah punah, loh, dan sisanya memiliki status terancam punah karena terus-menerus mengalami penurunan populasi. Maka dari itu, salah satu upaya untuk melestarikan kucing besar ini adalah dengan mengenal mereka lebih dekat. Oh ya, teman-teman, yuk! Belajar bersama-sama mengenal jenis-jenis harimau di dunia. Yang pertama, harimau Sumatera. Kucing besar pertama yang akan kita bahas yaitu aroma Sumatera. Sesuai dengan namanya, satwa ini berhabitat asli di hutan pulau Sumatera. Fakta lainnya adalah mereka satu-satunya subspesies harimau Sunda yang masih hidup hingga saat ini memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan spesies lain ciri lain dari harimau Sumatera adalah warna corak belang yang lebih pekat populasi kucing besar ini terus menurun setiap tahunnya karena perburuan liar oleh karena itu kita semua harus sadar bahwa populasi harimau Sumatera kini sedang terancam yang kedua harimau Siberia Spesies kedua yang akan kita bahas adalah Harimau Siberia Kucing besar ini masih dapat ditemukan di sepanjang Semenanjung Korea, Barat Laut Mongolia, Tenggara Rusia, dan Barat Laut Tiongkok Berbeda dengan Harimau Sumatera yang memiliki ukuran tubuh kecil Harimau Siberia memiliki ukuran tubuh paling besar dibandingkan spesies lainnya Jumlah mereka terus berkurang seiring dampak perubahan iklim yang cukup ekstrim dan hanya tersisa sekitar 500-600 ekor di alam liar. Yang ketiga, harimau benggala. Kucing terbesar kedua yaitu harimau Siberia adalah harimau benggala. Yang berhabitat di India, Bangladesh, hutan hingga Nepal. Mereka memiliki ciri khas bulu bercorak dengan garis-garis hitam atau coklat tua. Berbeda dari spesies lainnya. Satwa ini lihai dalam memanjat pohon dan berenang Teman-teman bisa menyaksikan kalian harimau benggala tersebut di video berikut ini ya Apabila teman melihat harimau benggala namun berwarna putih bukan berarti mereka albino ya Namun hal ini disebabkan karena gen resesif yang dibawa oleh mereka sehingga menghasilkan pewarnaan pucat Ciri unik yang dimiliki kucing besar ini adalah bulunya yang berwarna putih dengan belang hitam, kelabu atau coklat. Selain itu, hidung dan telapak kakinya berwarna khas merah jambu. Harimau merupakan spesies kucing terbesar pemakan daging alias karnivora. Nama latin dari harimau adalah Panthera tigris. Kata panthera diyakini berasal dari kata oriental yang berarti putih kuning.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 Warna oranye dari garis-garis hitam ternyata bisa membantu harimau untuk menyatu dengan pohon-pohon dan rerumputan yang tinggi untuk berkamuflase, teman-teman. Motif belang pada harimau selayaknya sidik jari manusia. Pola belang yang dimiliki oleh harimau juga berbeda satu sama lain. Oh ya, teman-teman. Berikut fakta unik seputar harimau. Yang pertama, jika bulu harimau dicukur, motif belang akan tetap ada di kulitnya Yang kedua, air liur harimau berfungsi sebagai antiseptik yang membantu mengobati lukanya Yang ketiga, berbeda dengan singa Harimau dewasa adalah satwa soliter yang menandai wilayahnya dengan urin dan cakaran di batang pohon Yang keempat, wilayah harimau jantan yang satu tidak sama dengan harimau jantan yang lainnya karena itu mereka membutuhkan wilayah jelajah yang tidak terfragmentasi untuk tetap bertahan hidup. Yang kelima, wilayah jelajah harimau betina biasanya berada di sekitar wilayah jelajah ibunya. Yang keenam, tidak seperti kucing peliharaan, harimau suka air dan merupakan perenang yang handal. Yang ketujuh, harimau dewasa mampu memangsa 40 kg daging sekaligus. Setelah makan besar mereka bisa tidak makan lagi selama satu atau dua minggu Yang kedelapan harimau merupakan pemburu yang sangat mampu beradaptasi Habitatnya beragam dari taiga di Rusia, padang rumput di India, sampai hutan bakau tropis di Asia Tenggara loh teman-teman Nah itu tadi seputar harimau ya teman-teman Selanjutnya teman-teman bisa menyaksikan video harimau berikut ini Selamat menyaksikan, teman-teman!